Amanda Manopo curhat dini hari tadi. Kekasih bilisya putra ini mendapatkan ancaman dari seseorang hingga namanya digunakan sebagai konten. Mengawali curhatnya, Amanda Manopo mengatakan awalnya berat menyampaikan hal tersebut. Namun tampaknya, ia tak bisa lagi menahan rasa tersebut. Sebenarnya aku gak mau akan terjadi seperti ini yang nantinya jadi konsumsi publik," tulis Amanda Manopo, Minggu, tanggal 21 Februari 2021. Jujur, aku sedang menjalani hari di mana ketakutan dan kecemasan terhadap seseorang, sambungnya lagi. Amanda Manopo tak menyebut siapa sosok tersebut. Tapi kekasih Jelisha Putra ini seakan memberikan petunjuk dia adalah seseorang yang tak lagi. Memiliki status dengannya, di mana sudah tidak punya hubungan status, putur pesinetron mermaid in love ini selain alami takut, Amanda Manopo juga menyebut diancam, bahkan sampai membuat sikisnya terganggu. Hari ini diancam yang membuat sikis dan hati menjadi sakit, ungkapnya, kepada sosok tersebut. Amanda Manopo memberikan pesan untuk berhenti mengaitkan namanya dengan hal apapun. Setelah semua drama yang sudah dibuat di kontenmu, aku harap untuk tidak lagi memperkeruh suasana dengan menggunakan namaku lagi. Jelas Amanda Manopo, bisakah kamu berhenti melakukannya? Pinta aktris 21 tahun ini sambil sematkan emoji menangis. Apabila sosok itu tetap ingin melanjutkan drama lewat konten, Amanda Manopo mempersilahkannya. Namun dengan satu catatan, ia tak lagi dikaitkan dengan hal tersebut. Untuk kamu, aku sangat mempersilahkan mengupload apapun yang kamu sukai dan melakukan hal-hal aneh di luar sana. Katanya.